Fakta atau hoax? Bantuan subsidi rupa Untuk guru penerara Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bagi sobat akademisi Pada video kali ini akan saya Bahas mengenai eh, informasi yang beredar di media sosial terkait dengan eh, bantuan subsidi upah untuk guru honorer Nah pertama-tama eh, Seputar akademisi akan eh, mulai eh, pada link ini https di Epo gtk ya Terus pilih Oke okay. Sesuai pada konsep kita tadi juga ya. Sesuai pada konsepnya bahwa Informasi yang beredar di media sosial Saat ini tentang bantuan subsidi upah guru honorer tahap 2 nah, Yang pertama itu, apakah itu fakta atau false? BSU tahap 2 dan yang kedua BSU yang sudah dicairkan apakah dapat BSU tahap 2 Nah mari kita bahas bersama-sama. Oke okay. yang pertama, eh, sobat akademisi eh, login ya buka tadi eh, info gitekanya, terus login pada eh, GTK sobat akademisi. Okay. Ini isikan saja uh, email sama passwordnya. Nah, pada tampilan ini ya, pada tampilan ini Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upang atau PSU bagi pendidikan dan tenaga kependidikan non-PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2000, 2020 Tapi bukan tahun 2021 Ini ini salah satu buktinya ya Bahwa e, informasi yang beredar itu e, Boleh saya bilang Itu adalah poaks nah bukti lain lagi kita coba lihat di sini ya coba lihat di sini nah di sini ada di SK nya coba lihat nah lihat pada nomor SK nah karena nomor SK -nya ini pada tahun 2007, bukan 2021 nah, sebagai catatan di sini bagi yang belum cairkan artinya masih bisa untuk cairkan sampai dengan eh, Juni di 2021 tapi bukan BSU tahap 2 nah beberapa hal yang disiapkan ini bisa dilihat di sini. ya eh, ada SPTJM sama kartu penduduk, ya kartu penduduk, kartu keluarga, dan kita bisa lihat juga bukti lain, isi lain sini. Nah ini iya, lihat. Nah di sini, teman-teman, ini bukan uh, sebuah SPTJM untuk BSU tahap 2 tapi kalau teman-teman belum pernah mencairkan atau belum pernah cetak eh, untuk eh, BSU untuk, eh, dicairkan maka kalau misalnya teman-teman contohnya hari ini teman-teman cetak ini karena kebetulan sudah cetak oh. hmm. nah, kebetulan sudah cetak tapi besoknya saya mencoba untuk buka lagi apapun nah, besok tanggal 9 Mei 2021 nah jadi uh, 2021 nya disini bukan merupakan bahwa itu adalah PSU tahap 2 teman-teman ya nah teman-teman ini adalah tanggal cetaknya SPCJN dan tahunnya sini, tapi bukan PSU tahap 2 untuk tahun 2021 ya. Nah kita kembali pada konsepnya. Maka dapat saya katakan di sini bahwa informasi yang beredar di media sosial tentang mancor guru tahap dua itu adalah konsep. Ya, ini adalah pros. Nah PSU yang sudah saya apakah dapat PSU tahap dua? Maka ini juga saya bilang bahwa yang sudah saya ya, yang sudah saya kan PSU-nya di tahun 2020 itu tidak bisa lagi untuk um, um, ada tahap dua.